Chelsea kembali tumbang di Liga Inggris kontra Fulham The Blues menelan kekalahan 1-2 laga Fulham versus Chelsea berlangsung di Craven Cottage pada Jumat 13 Januari 2023 waktu Indonesia bagian Barat babak pertama The Cottagers unggul 1-0 lewat gol William di menit ke-25 The Blues menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khalidou Koulibaly di menit ke-47. Di menit ke-58, Chelsea harus bermain dengan 10 pemain usai Joe Felix Usir wasit dari lapangan dengan kartu merah, Fulham memanfaatkan peluang itu dan menambah gol lewat Carlos Vinicius pada menit ke-73. Laga tuntas untuk kemenangan tim tuan rumah 2-1